guys, welcome to my channel Rainbow. babo oke okay guys, jadi hari ini pagi-pagi John Gray datang visit ke Manor dan memberitahu bahwa kita harus membantu dia untuk mencari bahan repair hot spring oke, okay, jadi di sini kita bakal unlock hot spring guys, wow, ini keren banget guys, jadi nanti kita bakal bahas gimana cara untuk uh, repair nya ya guys, ya. oke okay. Jadi ini ya uh, Conversation antara John Gray Di pagi ini Oke okay guys jadi sini Aku kemarin sempat bikin video Tapi sayang banget pemorohnya ada Kesalahan jadi di sini Saya mendapatkan event uh, Even kemarin mendapatkan reward yang cukup banyak Seperti ini musik box chest dan Tempat tidur bentuk piano guys selanjutnya juga mendapatkan reward dari event kemarin. Uh, kita lihat bersama. Oke, okay, seperti ini skin theater ya. Ini ya rumah skinnya yang di ah uh, sama player-player lain gitu, guys. Oke, okay, jadi senang sekali. Uh, dan di sini juga mendapatkan papan ini ya di sini pakai by the way saya lebih suka forest jadi saya <laughs> enggak ganti guys jadi di sini saya akan memberi lihat yang mana oke okay, jadi yang ini guys oke okay, jadi yang ini guys papanya dan ada juga yang ini ya mailboxnya dan ada juga portal yang bentuk knot oke okay, ini yang mailbox dan portal bentuk not seterusnya ada juga jembatan yang ini keren banget jembatannya kelihatan sangat mewah gitu guys ya Oke okay, untuk teman-teman yang belum dapat jangan kecewa moga aja event lain kalau kalian bisa mendapatkannya Oke okay, sekarang kita bakal klik bagian trophy dan kita bakal lihat di sini ada beberapa text dan quest seperti ini daily quest kalian bisa melakukan apa yang dia uh, dimintakan untuk mendapatkan reward nanti di sini ada daily weekly text ya daily quest weekly task kalian ikuti dan challenge task ya dan rewardnya di sini dibagi uh, dua untuk vip dan non vip tentunya yang vip itu lebih keren ya nya jadi kalian, jika ada yang minat dengan membeli VIP, kita bisa membelinya dengan harga Rp tujuh Oke, okay. dan di sini mempunyai 60 level, dan di sini banyak sekali. Kalian bisa lihat ya, reward-rewitnya seperti susu diamond. Apa gitu ya? Oke, okay, seterusnya uh, kita mau bahas tentang... Hot spring Oke okay, kita mau repair hot spring jadi sekarang kita mau menuju ke hot spring dulu ya guys ya Oke okay, kita udah sampai dan di sini ya guys bagian hot spring kita masuk nah guys jadi kita udah unlocknya hot springnya tinggal di repair aja tempatnya guys Oke okay, jadi di sini kalian bisa lihat Nah kalau kalian pengen tahu misinya Seperti apa kalian klik aja bagian sini nah di memberikan 6 misi yang di sini tentunya uh, mempuny harus mempunyai bahan-bahan tertentu untuk repairnya guys ya oke okay, jadi di sini untuk yang bagian lunch ya lunch uh, seterusnya oh ya bagian hall lupa Depan ini ya di sini adalah bagian hall oke okay. dan seterusnya ada lagi guys di bagian sini ini adalah Volcano Hot Spring. Nah, di sini lebih banyak menggunakan ini guys, ikan guys. Nah. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi ini ya dan ada materialnya dan ada lagi tempat yang bisa kita repair. Bagian sini, guys. Oh, ternyata di sini mungkin harus kita repair dulu bagian hole launch, dan ini ya untuk unlock bagian sini, ya. Dan sini juga belum, belum bisa unlock, dan sini juga oke. Okay, jadi sekarang kita mulai dari awal aja, kita repair bagian hole dulu, ya guys. Ya, oke. Okay, jadi kita bakal repair hole. Jadi untuk misi pertama kita harus mempunyai bahan seperti apa? Oke, okay, jadi kita memerlukan batu, kayu, hay, dan fiber. Oke, okay. jadi di sini bakal aku jelasin gimana untuk mendapatkan hay dan fiber. Untuk di sini saya sudah menanam rumput di bagian West Island. Di sini saya tinggal uh, memotong rumputnya dan untuk menghasilkan hay dan fiber. Oke, okay, jadi teman-teman jika kalian uh, tidak tahu untuk pemula kalian bisa lihat ya guys ini ya hey dan fibernya. Oke, okay, ini ya fibernya dan ini haynya. Oke, okay, dan gimana cara menanamnya itu? kalian harus memerlukan pharexid. Kalian bisa membelinya di dekat ghost grocery fosi, ya ini ya grocery fosi. Nah yang harganya murah sekali guys pharexid. Oke, okay, jadi sekali beli langsung 99 gitu aja, guys. Seterusnya kalian tinggal tanam, udah itu tinggal tumbuh tanpa perlu cangkut. Untuk kayu dan batu kalian bisa menonton video lamaku ya. Nanti bakal taruh di deskripsi. Oke, okay, kita sekarang ini dulu repair bagian sini dulu yang misi pertama dulu. Oke, okay, confirm. Nah, kita mendapatkan reward susu sekarang. Untuk kedua, kedua ini adalah pickup crop, yaitu uh, kalian bisa menggunakan haircut untuk mengupah anak-anak, untuk mengambilnya setiap hari, ataupun kalian bisa dengan cara manual. Kalian cari ya di bagian manual, di sini ada keterangan dimana dan musim apa saja ya uh, cropnya. Oke, okay. jika kalian... Tidak ketemu pas di musimnya kalian bisa cari di okel kevlar Jadi di sini saya udah kasih datanya ya seperti ini kalian bisa lihat di lantai mana saja Oke okay, jadi kita repair dulu Nah kita mendapatkan higher cut Oke okay, seterusnya kita ini untuk musim summer guys oke okay. Jadi, ini langsung saya kasih data untuk okal nya Oke, okay, kita juga mau prepare. Ini kurangnya tremella. Oke, okay, kita dapat haircut lagi dan misi keempat ini ada di musim autumn. Ya, di sini saya langsung kasih lagi data ke Kevlar-nya. Dan di sini saya bagikan dua karena terlalu panjang, guys. Oke, okay, jadi di sini kita bisa uh, mencari sebanyak 6 macam ya. Ya, enam macam. Dari uh, 9 macam, oh, sembilan macam betul ya. Kita tinggal cari 6 macam aja. Oke, okay, dan seterusnya untuk uh, misi kelima itu adalah winter crop. Uh, di sini kalian bisa lihat juga data di winternya. Oke, okay, jadi di sini kita hanya memerlukan 4 macam dari 5 macam ini dan terakhir adalah material pack, mahogany, semen nail dan wire jadi di sini kalian bisa nonton di video lamaku, how to get material pack oke, okay? kecuali uh, tentang eventnya guys ya yang bagian double request terus double orderan itu udah nggak ada ya guys ya oke okay. yes kita bakal lihat gimana perubahannya guys yeay akhirnya kita repair bagian hall nya keren banget guys nah langsung berubah jadi cantik nah ini keren banget oke okay, jadi sekarang kita bakal ambil ambil reward kita kita mau taruh di Manor yang tadi Manor apa ya nama riwetnya Marble Marble apa ya aku lupa <laughs> Oke okay, jadi kita bakal kembali di Manor dan kita mau taruh di bagian herbalty ya tempat herbalty Oke okay guys jadi untuk video hari ini sampai di sini dulu semoga videonya uh, membantu dan dan kalian jangan lupa ya, kalau jika kalian merasa terbantu, kalian like dan subscribe, share. Dan jika ada saran, komen di bawah ya guys ya, saran, uh, komen, info, komen di bawah guys ya. Oke, okay, thank you so much for watching and see you on next video. Bye bye.